apa nggak lo Malam tambah seru lay Tentunya paling ditunggu oleh para Lesla lover kebersamaan mereka luasnya hati Rizky Brad dan Lesti menerima maaf dari Kiki Saputri dan juga kebersamaan yang penuh keceriaan diantara mereka. Para sahabat Lesla nampak Rizky Billar begitu bahagia begitupun Lesti yang nampak pun bahagia menikmati kebersamaan. Tuh, apa namanya nih? Koko. Oh iya. Kok <tuh> Belum diminum tapi enak banget <tuh> ya, ya kelihatannya. Cocok-cocok. yang pernah makan babi rasanya